Ditemukan juga itu varicella ya, varisella ini jadi kita prinsipnya karena ada infeksi virus, ya, juga kita berikan supportive ya. so indikasi saja jelas dari gesekan kulit halo ya mengkibarkan pecahnya fisikal ya dan PCT -nya harus aspirin harus bijaksana karena bisa resindrom jadi kita berikan antipiretik para mau ya nomer 01 S3DD Tentu satu kalau dewasa ya. Kalau dia anak. Kita dalam bentuk sediaan sirup. Sirup paracetamol. 120 miligram. 5 ml Lek 1. S3DD. CTH1 Dosis PCT ini 10-15 Miligram per kaki BB ya. Per kali ya. Lalu kalau obat gatal nanti prioritasnya kita berikan Setrisin ya 10 miligram Tablet Untuk dewasa S1 didi Tab 1 itu Kalau dia anak Kita berikan sirupnya. Sirup Sirup cetrisin 5 miligram 5 miligram Latt Nomero 1 S1 DD CTH ya, CTH CTH sesuaikan dengan dosisnya dosis setrizin berdasarkan umur ya, kalau 12 tahun dan dewasa 10 mg per hari umur 6 sampai 12 tahun itu 5 sampai 10 miligram per hari ya. kurang dari 6 tahun itu 2,5 sampai 5 miligram per hari kalau syokalamin dapat diberikan untuk mengurangi gatal jangan lupa antivirus uh, oral ya antivirus oral ini asyclovir ya miligram numero 25 ya. S5 jadi tab 1 nah kalau anak, ini kita berikan kuyar ya dosis 4 kali 20 mg per kg Edukasi jangan menggaruk vesikel, juga supaya fisikal jangan pecah. Ya. Berikan cairan dan nutrisi yang adekuat cukup istirahat, lalu hindari kontak untuk mencegah penularan ya.